Datang ke pertunjukan sulap terbaik di seluruh dunia. Bunuh, bunuh, semuanya. You should be ashamed for not frosting yourself. Aku berharap mereka lebih kuat dari aku. There is my target. Berani semangatku )Sí. dan aku akan menguasai dunia. Tidak ada yang bisa lari dari tinju Peseko. mengalir bebas seperti angin. Ayo, kita berangkat! Rasakan suara merdu dari penderitaan. Biarkan aku membersihkan jalan untuk tuanku. Harus puskah semua, dia semua ketidakadilan di dunia ini? Ketukanku memberimu hidup abadi atau kematian. Do what, what I, I want, want to do. do. Welcome Mobile Legends! Legend. Five seconds the till the enemy, enemy reaches the, battle. the battlefield. Smash, Smash them! Ultras deploy! Huh! Mudah, butuh tumpangan? Pemasangan misil sangatlah penting untuk berkendara dengan aman. sangatlah penting untuk berkendara dengan Pemasangan misil sangatlah penting untuk berkendara dengan aman. Aku suka berkendara secepat kilat. Bow. Aku kalah, aku akan yang anak Untuk Oke, anak muda, butuh cuma Good morning. Go Good morning. Go yeah. Good ass. Go, Come on, coming out again. An ally has been spotted. Come on, come on, come on, come Misi, Pemasangan misi sangat-sangatlah penting. penting Untuk berkendara Pasangan misi sangatlah penting untuk, untuk Perbaiki, Autobot, you're going to get Request backup. backup. backup. Launch. Launch! attack. the bridge with the Your team the turret. Your team. dengar Pemas pemasangan misi sangat, sangat, sangat, sangat, sangat penting untuk Good job. Good job. Wow. Berendah, I slain aku suka, aku sudah Cepat gila been... Aku suka, dengan amat.